Emang kakak tinggal ya, di mana ya, ya. sih? Di Surabaya dia hmm. ya, Tapi orang ya? taunya gak hmm. pernah di Surabaya hmm. Gini aja gak apa-apa Aku mau diginiin Kalau digini dijepit berarti gak, Aku bisa gini kan Aku bisa gini Aku bisa koreanya gini Oh kris nanti selalu Selalu bereksperimen Kau juga gak masih naik Aku disuruh deketin HP-nya dia. Oke, yang dulu di Bali, yang ini pengennya di Raja Ampat Oke, aku tunggu undangannya dan... Nanti dong, nanti aku tuh bisa dibelai dengan tamu. Oke, Cece, oke, panas, panas banget Aku aja oke, bintang apa? bintang oke, oke, oke, oke, oke, oke, bintang oke, oke, oke, lantak hampa Malaysia, hai Ella ada so, yang kasih paus tadi, Thank you, <tuk> Mel. Yasbienacincang, kejuman aja ya. Kamu <tuk> gitu dong, aku langsung hapus. Cinong hamil, hai sehat-sehat sama baby, Mirnas. Selalu hapus di tiket. Kita jadi pinduan aja, lo nggak jadi pinduan, Udah jadi pinduan. Sudah berapa itu dah? biduran, nah, yang gatal di kulit itu biduran. Beauty art nail boleh dong kak? Siapa dong kak Ayu katanya siapa saya? apa tuh? Ini, berapa itu? Tahu? Biduran, ya. nah, yang gatal-gatal di kulit itu beauty art Nail boleh dong kak siapa dong kak Ayu katanya siapa sayang halo Kak Sintai Cendri, Erik, Rika wow aku dikasih uang sama siapa tuh Ima <laughs> maaf kak aku lagi live di sebelah ada yang ngasih aku uang bidulan apa ya. apa itu itu merasa yang kota budulan Enak susunya, namam Nemel, nah, Hai nama. Sinta, Siapa Adam, kaya, Jambi, kaya, Taka Udah tinggal di ini aja Zepeto, Masa Marinda Terima kasih banyak, Beauty No Arts, Rosnya Ayu banyak banget yang ngasih sawer Ayu, aku olah. enggak Ya udah operasi buka dulu kayak Ayu, biar banyak yang nyawer. Ah, Ayu. sabar Sagu. <tuk> iya, <gir> Bang, jauh ya banget, naik odong-odong aja Maaf, Ya kan kalau ulang tahun aku kan dari tiket pesawat semuanya kan free Di polo juri, aja, juara sayang. dunia mobil legend, siapa di dunia mobil legend? Beauty Tiket pesawat, hotel, makan, mobil, antar jemput, semuanya hmm. free Kalau yang tahu nah, Betul Pokoknya tinggal bawa diri aja. Oke, Nanti kita lanjut live lagi ya. Baju dibelanjain, tinggal bawa celana dalam aja. Miaw. Jangan lupa nonton Brownie sekarang. Ah, bentar pek. lagi live di TransTV. Alah, aku peka. Sekarang harus muncul biar aku menang sama yang lain. namanya Oke. Okay. Mutiara, oh, iya, aku pakai lipstiknya Dior. Kali ini lagi dior, semua lagi persiapanmu uh, apa sama ini? Mulai well, like, ya, yeah, guys. Hmm. Nanti aku ini lagi ya, ya udah okay, Makasih kami. banyak ya, Kak. Hmm. Aku suka dior karena warnanya hey guys, alami. Wow. Boleh lah, boleh. Hmm. Tapi kan acaranya kan acara. Ya, aku lagi kerja. Dia ya, kalau kalau lagi, kerja dia nggak bisa diganggu. Jadi ya, aku lagi kerja. Dia ya, kalau kalau lagi, kerja dia nggak bisa diganggu. Cagi aku lagi kerja. Dia kalau dikerjalah kalau lagi kerja dia enggak di bisa diganggu. Cagi aku lagi kerja. Dia kalau dikerjalah kalau lagi di kerja dia enggak bisa diganggu. Dia aku lagi kerja. Dia kalau dikerjalah kalau lagi kerja dia enggak bisa diganggu. Cagi aku lagi kerja. Dia kalau dikerjalah kalau lagi kerja dia enggak bisa diganggu. Cagi aku lagi kerja. Dia kalau dikerjalah kalau lagi kerja dia enggak bisa diganggu. Cagi aku lagi kerja. Dia kalau dikerjalah kalau lagi kerja dia enggak bisa diganggu. Makan siang bersama dengan Cumi Kali ini makan siang bersama dengan Cumi Dari Ting Ting Kuliner Sama biasa Kita pukukan sambal Sudah bukain doang So yummy Up. Igo, igo. Okay. tuh, Kalau oh, ya, ini kenari si merah, kulit ikan, sambalado, cumi. Hmm, Tada. cuminya, hmm. enak banget. Kalian bisa taruh di terus nanti tinggal dipanasin. Hmm, mau makan ya? langsung. Hmm. enak so. hmm. ini di gado juga, juga enak ya. pickles sambal do soyami come sore malam Terima so,